Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers dan Leslar Lovers Dimanapun kalian berada. selamat siang Kembali lagi channel Youtube Lesti Fati Update Akan terus memberikan informasi terbaru mengenai bunda Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung ya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Lesla tentunya Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini Bang Imin selalu mendoakan buat kalian semuanya Semoga sehat, semoga bahagia, dan apapun yang dilakukan Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan Amin Nah yulah, para sahabat untuk mengawali perjumpaan dan tentunya kabar terbaru di siang hari ini Ada postingan dari official Adi collection Salah satu fanbase Lesti Kejora Para sahabat, ya, mengunggah video Lesti Kejora saat manggung Wow ini keren banget Sebuah pastinya merindukan penampilan Lesti Kejora di layar kaca Doakan yang terbaik Semoga Lesti kembali berkarya Dan tentunya persahabatnya memberikan kejutan Penampilan di panggung megah kembali Amin Kita salvok juga kalimat caption panjang Yang dituliskan oleh official Adi Collection Kita tidak tahu apapun tentang masa depan Pemilik masa depan ialah Allah SWT Masa depan baik Masa depan tidak baik itu kehendaknya Ingatlah, ketika kita banyak berharap kebaikan dengan doa yang tulus dan ikhlas, Allah akan mengabulkan harapan dan doamu. Kuncinya adalah kita ikhlas dan selalu bersyukur atas nikmatnya. Sekecil apapun nikmat itu, semangat. Insya Allah luar biasa, setiap hari kita mendapatkan kata-kata mutiara, kata-kata yang sangat bijak. Semoga tetap optimis, warga konoha, tetap kompak dan solid, dukung terus karya-karya lesti kejora. Kita lihat juga persahabatan di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang positif di antara yang dari akun Erna Erna 1651 mengatakan semoga lesti selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Amin sabar dan ikhlas menjalaninya deh Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda buat orang yang sabar kayak dede lesti Amin kita lihat juga tanggapan lain dari Sinta Karesa. Masya Allah, tabarakallah, semoga Lesti selalu dalam lindungan Allah. Dijauhkan dari penyakit Ain, dijauhkan dari segala macam orang bahaya, semakin sehat fisik dan mentalnya. Semoga kedepannya selalu bahagia, lahir dan batinya. Amin. Itu beberapa tanggapan yang sangat positif dari pendukung Bunda Lesti Kejora. Berikutnya juga, persahabat, ya, siang hari ini kita mendapatkan cirukan vitamin terbaru dari Abang El. Masya Allah Bang L memang benar bener ya anak yang pintar sudah bisa berdiri sendiri Abang L selalu menjadi penyemangat, selalu menjadi penghibur untuk banyak orang Terkhusus kedua orang tua dan penggemarnya Les La Lovastosnya seneng Saat menyaksikan baby L yang makin hari makin aktif dan semakin cerdas di mainan aja persahabat ya, persahabat kita lihat ada tulisan Fatih Masya Allah Bang El, sehat-sehat, semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Sendal Putih Bilar Namun di postingan ini pun banyak sekali tanggapan yang beragam Di antaranya persahabat dari akun Devia Rizky Paribka mengatakan Masya Allah abang, bikin gemas sumpah. Saya selalu ya bang nunggu papa sama bunda pulang ya bang. Masya Allah. Ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Instagram pertama Sila. Masya Allah tabarakallah si Candu abang Fatih teriakannya bikin rindu. Cie diapelin kakak Icel katanya tuh Masya Allah. Ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Instagram. Lili Savitri di mana mengatakan, kira-kira ini di rumah mana ya? Tuh, ada sebuah pertanyaan, kira-kira di rumah mana nih, persahabat? Kita simak aja nih, jawaban dari beberapa fans, dari Faid kosong 1707 mengatakan, ada yang bilang di apartemen. Wow, ada juga tanggapan dari Uli Nazka Azwar. Dari karpetnya di apartemen kayaknya, tuh persahabat ya. Kayaknya di apartemen tuh. Lesti Kejora, Rizky Bilar tinggal dengan Abang El Itu di apartemen Mudah-mudahan saya terus, bahagia terus untuk leslar Berikutnya di simak juga Ada postingan dari L2W Ini mengunggah tentunya bukti SMS Dukungan dari fans kepada Lesti Kejora Di Ajang IDA 2022 tetap support yang terbaik ya buat Lesti Kejora semuanya tetap kompak mudah-mudahan Bunda Lesti bisa memborong piala penghargaan di ajang IDA 2022 disimak juga persahabat kalimat caption info yang dituliskan oleh L2W Sudahkah kalian SMS hari ini? Jangan lupa nanti serempak jam 19.00 waktu Indonesia Barat ya. Berikut ini bukti-bukti SMS dari amanah yang telah dititipkan kepada kami. Masih banyak yang akan kami upload berkala. Itu informasi dari L2W. Nanti malam bakal ada SMS serempak jam 7 malam. Jadi jangan saya pelupa warga Konoha tetap semangat, tetap optimis bahwa kita pasti menang. Berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada kabar viral baru-baru ini persahabat ya ada postingan dari autetik yang mengunggah video kak Dewi Persik persahabat ini menanggapi sebuah komentar yang banyak diberikan dari fansnya bunda lesti diantaranya untuk komentarnya persahabat ya itu menyatakan bahwa Dewi Persik iri kepada sang kejora. Namun, di sini pernyataan dari Kadewi di situ menyampaikan bersahabat bahwa Dewi Persik tidak iri dengan Lesti Kejora. "Lesti itu adalah anak didik saya," kata Dewi Persik. "Kalau teman itu seperjuangan, kalau Lesti di bawah anak didik saya, itu kalimat pernyataan yang dilontarkan oleh Dewi Persik tetap semangat, ya mudah-mudahan tentunya hubungan Leslar, baik-baik saja, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik." Dan semoga idola kesayangan kita rumah tangganya rukun dan bahagia kembali Amin Masih menunggu kabar terbaru dan cidukan vitamin terbaru lainnya Di hari ini jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube lestivati Update Yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari idola kesayangan kita Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.